cerahkan Bintaro Bisa dihilangkan Tetap baik demen Ajan sering kecil Terima kasih Bos terima kasih atas kerja sama tim yang baik ya. Jump jump jump. Sampai kapan harapan Bos Pintarok? Satu cinta cic, gantung terima cita, cita. Cic, kasih. pasti abot ning rabi ini. Ngasih jeragan Pintarok. Atus cinta gandung ci ci ci juk ripis peluang pasti apot ning rabi Terima kasih Diraga Bintang Ada awet rajet